Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Aduh ini ada informasi Yang kurang mengenakkan ya ah, Ini dari ah, Demokrasi bahwa Waduh Jokowi disebut tahu manuver Firly Bahuri dan Muldoko Nah RG Dogi Gurung bilang Ini untuk Membatalkan Anis Baswedan coba selengkapnya saya bacakan baru kita bahas kawan. Nah ini ya dari pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyoroti manuver kepala staf presiden atau KSP Muldoko dan ketua KPK Firli Wahuri. Kedua sosok tersebut sedang Dapat sorotan karena diduga sedang berusaha menggagalkan pencapresan Anis Baswedan Muldoko dengan cara ambil alih demokrat Firly Bahuri dengan mati-matian menjadikan Anis tersangka lewat kasus Formula E Mengenai hal ini, Rocky menilai kedua anak buah Jokowi tersebut punya satu tujuan Untuk membuat Anis Baswedan tak melanggan di kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres dari awal kita duga ada satu proyek yang sudah final, bahwa Firly memang dipasang di situ untuk mengalangi Anis Baswedan. Hujar Rocky Gerung melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersubeno Beno Arief dari Forum News Network atau FFN dikutip Senin 10 April 2023. Ini paralel dengan kegiatan manuver politik Moldoko yang berupaya menganeksasi Demokrat melalui peninjauan kembali atau PK. Sekali lagi kita tahu bahwa Demokrat akan dipakai sebagai alasan untuk membatalkan Anies. Begitu PK keluar, selesai semua soal. Tambahnya, semua indikasi-indikasi tersebut menurut mantan doseng UI tersebut harus jadi dugaan kuat yang diketahui oleh masyarakat. Bahwa ada unsur politis istana Hal tersebut adalah kekuasaan tidak mengendaki seorang Anis Untuk bisa melenggang di pertarungan Pilpres 2024 Kita tetap mesti duga dengan kuat Bahwa Jokowi memang memainkan Purli dan Muldoko Untuk membatalkan Anis melalui dua hal Yakni secara hukum lewat formula E Dan kedua secara politis lewat Muldoko Melanjutkan tindakan hukum mempersoalkan status Demokrat di tingkat PK. Untuk diketahui, internal KPK disebut sedang memanas setelah dua jenderal kepolisian, yang mana terbaru berkaitan dengan status Brigjen Endar Prihantoro di lembaga anti korupsi tersebut. Desas-desus menyebut Firly memerintikan Endar di KPK karena tidak mau menaikkan status dugaan korupsi Formula E menjadi penyidikan. Direktur penyidikan KPK tersebut enggan mengikuti keinginan Firly cs karena menganggap tidak ada dua alat bukti yang cukup untuk membawa Anies jadi tersangka. Keputusan Kapolri sebagai atasan langsung endar di Polri untuk endar meneruskan pekerjaannya di KPK pun enggan diterima oleh Firly CS. Weh. Nah, itu kawan yang berkembang saat ini ya. Jadi berbagai upaya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ya untuk menggagalkan Pak Anies. Melenggang menjadi calon presiden RG 2024 Ini tentunya akan merusak terkait demokrasi kawan Nah yang saya bingung Kenapa Pak Jokowi kok begitu Kalau memang itu terbukti Jika apa yang disampaikan oleh Bandar Kekuring ini benar Bahwa Jokowi tahu Manuver Fuli, Bahuri, dan Muldoko Ini harus dihentikan ini harus dihentikan. Apa sih yang ditakuti kepada sosok Anies Baswedan? Apa yang kalian takuti? Ya, silapkan, siapkan calon-calon yang lain. Pak Anies maju. Oke, cari lawannya siapa? Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Jangan berusaha menghalangi anak bangsa Indonesia untuk dipilih menjadi pemimpin di negeri ini. Kenapa setiap hari ini Pak Anies Baswedan kulihat semakin ditekan, semakin dijegal? Yang terjadi adalah semakin bertambah pendukungnya. Kalau saya ambil sejarah ya, di zaman Ibu Mega mau cawapres. Eh, mau cawapres, itu kan bagaimana dulu Ibu Mega itu di... Dia halang-halangi dijegal di masa-masa Orde Baru, tapi akhirnya muncul jadi wakil presidennya, Mbah Gus Dur. Kemudian menjadi presiden. Nah, ini adalah presiden yang Indonesia yang pernah dijegal-jegal. Yang kemudian muncul Pak SBY. Pak SBY juga sama di awal-awal capresnya. Ya, tidak sedikit yang menjegal Pak SBY agar... Tidak ikut capres. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Pak SB malah dua periode. Nah itu adalah sudah dua presiden yang selalu dijegal malah jadi presiden. Yang ketiga kalau saya lihat. Pak Jokowi juga sama. Ya selalu diberikan isu-isu miring. Agar tidak bisa jadi presiden Indonesia. Tapi yang terjadi. Tuhan berkata lain. Malah Jokowi jadi dua periode. Nah sekarang ini Pak Anies. Ini Pak Anies kayaknya ini ya. Insya Allah ini Pak Anies ini adalah presiden keempat yang berusaha dijegal tapi akan menjadi presiden. Ya, akan kenapa? Tuhan itu tidak tidur. Makanya saya bilang, mudah-mudahan ini bukan manuver Pak Jokowi. Mudah-mudahan bukan. Tapi kalau ini manuvernya Pak Jokowi, wah sangat disayangkan. Karena dulu di zaman Pak SBY jadi presiden, itu tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan menjegal calon-calon presiden. Waktu Pak SBY jadi presiden tidak ikut-ikutan. Ya. Makanya ini kan jadi pertanyaan, apa sih yang ditakuti oleh eh, kepada diri Pak, Yan, eh, Pak Anies? Anis ya. Pak Anies ini orangnya cerdas, beriman, salatnya tidak pernah putus. Ya. Terus, kalau marah, marahnya itu adalah landai, tapi memberikan masukan, memperbaiki. Jadi berhentilah ya, siapapun kalian yang berusaha untuk... Uh, menghentikan majunya Bapak Anies Baswedan calon presiden Indonesia berhentilah karena semakin kalian jegal semakin laju maju ke depan nah kalau Pak Anies tidak maju terus siapa nanti Pak Prabowo eh, Pak Prabowo pasangan Caimin. Pak Ganjar eh, pasangan Pak Erick nah, Pak Prabowo kalah lagi Jadi satu-satunya sekarang ini yang semakin naik elektabilitasnya adalah Pak Anies. Dan saya kira harapan Pak Prabowo terkait bangsa Indonesia, harapan Pak Ganjar terkait bangsa Indonesia, itu juga adalah bagian daripada cita-cita daripada Pak Anies. Yaitu terkait kesetaraan, sumber daya alam. Tapi kan rakyat lebih mencintai, sebagian besar rakyat Indonesia kan lebih mencintai Pak Anies. Ya mungkin karena pembawaannya dan sebagainya kan banyak orang menilai seseorang ya untuk mencintainya. Nah sekarang ini saran saya tidak urut di jegal-jegal Pak Anies. Cari lawannya ya yang kalian tidak senang dengan Pak Anies. Siapkan siapa calonmu. Ha aduh 2004 itu baru mantap. Ya semoga saja Pak Jokowi tidak melakukan ini. Karena tidak mantap. Demikian kawan. Bagaimana menurut sahabatku. Baikkan videonya kawan.